Kalian baik dan juga karta yang dimiliki oleh Ararcheosis sepertinya akan jatuh kepada Cloud nih ya. Oke. Okay. Wow. Okay. Ini sih kayaknya jungle red Cloud. Ini udah bisa dipastikan jungle red Cloud. Kalau menurut aku ya jungle red Cloud sampingnya skala ini. Iya ya Cloud terjangkleran yeah, yeah, support uh, mid lane nya bener kan? opong kayaknya si saber kalau menurut aku. Karena kalau misalnya dia pakai tetap memasak karena saber diarah Goldline ini Goldline nya bakal hancur muk. Dan bakal cukup lama untuk rotasi, dan jungler diajak Cyclops. Wow, wow. Cyclops ternyata coba. Ini junglernya antara Cyclops atau Cyklop, Harley? Cyklop. Ahmad, Cyklop. Ah, Ahmad, Harley, Cyclops, Sally Boy. Iya, ya. Cyclops. Jungler, Cyclops. Ahmad, Midlaner. Cyclops, Midlaner, Cyclops, Jungler. Langsung menuju ke Ranger Mas, Pak Pulung, ataupun ke Om Wawa. Dan ini dia okay. Land of Dawn, kita datang. Oke, okay, dan ini adalah match yang kedua untuk hari ini. Di game yang pertama, Alter Ego versus Araki Hoshi. Dan ternyata baratnya bakal uh, berada di sisi samping, seperti yang sudah kita duga, jangkar terhadap seorang uh, Cyclops dan bahkan okay. Ahmad menggunakan Harley di sisi lain. Clay yang sudah kita duga akan menjadi Midlan dengan sabernya, e opung. Ya, ini permainan yang cukup pasif dari keduanya karena memang Cloud ini butuh waktu ya untuk bisa menyelesaikan item pertama kali. Pastinya di mana Hatter yep. yang bakal dituju pertama kali untuk Cloud bersama dengan Golden Staff. Dan, uh, wow, nice oh, oh. Sebuah aksi yang sangat baik. Combo Snake Video tadi langsung dikeluarkan aja ya. Dengan Jet Kundo dan juga Flicker berhasil mendapatkan satu player dan first plot yang menjadi milik Araki Hoshi. Oh yes, betul banget. Dan tentunya kita bakal langsung aja lihat cara bottom lane. One man situation ino versus kalada juga di sini ada. Snake time. Vote momen kalian seperti momen yang di bawah ini, momen yang keren. Game favorit kalian di Snake Video dan jangan lupa untuk kalian juga download aplikasi Snake Video. Yep dia. Ya, jangan lupa ya di-download ini videonya ya. Sementara di bagian tengah kita balik lagi. Ada Ahmad bersiap langsung dengan Space Escape yang dia milikin. Dia mundur ke bagian belakang. Sementara itu di bagian tengah Leo Murphy dengan injektor yang dia milikin. Ada Poker Trick tadi yang terlebih dahulu udah dikeluarkan. Udah ada salah Lockdown yang langsung dikeluarkan juga. cow pun harus menghilang untuk kali ini. Finn pun harus meregang nyawa. Wow, wow, wow, dan bahkan kali ini kita lihat di arah top lane sana Pai masih coba menahan pergerakan dari R7 bahkan Albert berhasil mendapatkan gold buff nya Ini mencobot teman stories dari BD Miracle Boy Apakah-apakah ya, kita coba dipasangkan dengan Albert? Tapi ternyata tidak Albert hanya memancing keributan Dan ternyata CCTV by living ke mendiri Kali ini udah siap, udah standby Lele Ejector -le begitu saja Dan seorang Finn gak mau dipasangkan. Belum ada Dwarf Dragon, masih level 340 Hanya diambil Art of Tivory saja Yap itu dia flicker pun tadi udah ke Trigger dan harus dikeluarkan oleh Leo Murphy Masih santai di, di atas barat berputar-putar sambil menunggu stacknya juga Ataupun mempertahankan stacknya Murphy masih stay sendirian melihat dari kejauhan apa yang terjadi di depannya Om Wawa 2 menit 30 detik sudah berlalu sejauh ini. Ya, belum ada setup yang dilakukan oleh kedua tim ini di arah dari Turtle, dan yang paling dekat sebenarnya adalah um, RRQ Hozi, karena mereka sudah mempersiapkan Pak bersamaan bersama dengan Sebo di arah dari Turtle -Pitya. namun apa yang terjadi di bottom lane ada ganking yang manis banget dilakukan Alter Ego dan bahkan itu dia. itu saja sekali masih bisa bersahabat Lihat Finn mencoba untuk melakukan rotasi karena bottom lane Duel 3-1 keluarkan menuju ke arah seorang Nino Tapi Nino sepertinya gak tumbang Dan retribution Albert berhasil kehilangan lagi Tentunya kali ini retrinya Retri Mas Eko Dan bahkan kali ini para pemain dari tim Alterigo Esport Mencoba untuk melakukan rotasi karena top lane RC ever bakal menjadi pilihan Dan bahkan para pemain dari tim Aran kehilangan sedikit gold. 2000 gold di menit 3 lumayan cukup jauh. Wow. 2 menit ya, gue masih menit. kurang ya, masih belum terlalu signifikan memang. 2000 bisa kita bilang beda satu item ya, tapi 2000-nya itu ke split di lima anggota juga untuk Alter Ego sendiri, tapi Alter Ego memperlihatkan bahwa mereka bermain sebagai suatu tim sekarang. Mereka sering kali melakukan ganking demi ganking terutama dengan barat yang berada di top lane tadi. Eya, itu dia some. ada sebuah lagi pergerakan langsung dikeluarkan. Blazing Duet tapi El Nino nggak kuat lagi sementara di tempat yang berbeda Injector juga berarti mendapatkan clay satu hit terakhirnya. Clay pun udah nggak kuat harus tidak kuat bertahan lagi. Jet pun dua tiga orang langsung diangkat bersamaan. Double kill berhasil didapatkan oleh Sally Boy secara langsung. Fauzian. Sally Boy, the Miracle Boy kali ini bakal coba di cutting, Ahmad. Ada informasi Jedak-jedung Bertanda kalau seorang R7 bakal menuju ke arah tengah. Tapi lihat di sana para pemain dari tim Alteri. Go e Mereka berhasil mengamankan Parful Buff Albert. Albert oh, kehilangan Parful buff -nya. Dan ketika ada satu bagian akan keluarkan, Ahmad pun harus kabur karena pelakang. Karena Cloud dengan Jungler tidak ada uh, Parful Buff. Ini bakal berat banget, Pak Pulung. Yap. Stuck dari Art of Tiberi nya cukup memakan mana ya uh, Oji ya kakek dia sangat-sangat yes. butuh sekali dengan purple buff tersebut Di bagian bawah juga satu otot tarif berhasil diambil Finn guys agak sedikit terlambat untuk memulai inisiatif Dan dia hanya menunggu di dalam rerumputan. Untuk Skylar hanya bisa melihat dari kejauhan Ada beberapa keuntungan yang sudah didapatkan oleh Alter Ego Esports ya mawa ya Betul, betul. Dan apalagi mereka punya sebagai jungler, mereka punya Cyclops yang dimana dengan adanya Star Power Lockdown dan juga pastinya ya Planet Attack di sini. Planet attack kalau sampai charge-nya cuma untuk dimasuki ke dan hanya Saber seorang yang melompat ke arah dari Cyclops, dia akan menerima 5 buah serangan dari Planet Attack dan itu damage-nya juga sakit banget dan bisa langsung mengcounter dari pergerakan Saber sendiri. Jadi Clay harus berhati-hati dari menghitung kalkulasi dia, kalau sampai bisnis itu pasti akan menjadi jawaban untuk di oleh Alter Ego hu uh, uh, hu uh, uh, hu uh. hu bahkan ada uh, Sky Garden dan sudah dapatkan oleh seorang pai di belakang sana ada akun dikeluarkan Albert menjadi pilihan, Ejector tidak ada Mirror image sekarang belakang tapi ternyata retribution diaman kelembang oleh seorang selebriti dan Boy baru dari Cimararchy dan di menjadi kopang ke Triklin sudah hilang di depan sana tak tersisa, tak bisa bergerak dan bahkan dua tumbang dua korban jiwa di arah berperangan Tartal di Mateman 45 Yoi, sementara R7 menurut saya untuk melindungi ke arah Purple Udah ada kelompok ternyata dikeluarkan juga di bagian depan. Leo Murphy menjadi orang terdepan untuk bisa memberikan backup terhadap perkara di bagian belakang Purple Bug-nya. berhasil tadi, tapi ternyata masih berhasil diambil oleh Albert. Siapa yang ditelan? Detoners welcome-nya. <tuh> Albert pasti bertahan. Albert pasti bertahan. Apa lihat di sana? IMOBENTER telah dikeluarkan. Atau menggunakan tiga, tiga korban jiwa. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Tiga orang sekaligus berhasil diambil oleh Alter Tidak ada lagi serangan yang bisa dilakukan oleh RR di mana mereka tadi digas abis habisan Inner di bottom lane pun kali ini dirubukan. Mengamuk Alter Ego Isport, Omawa. Yes, dari real time withnya kali ini dipegang oleh Alter Ego Presented by Samsung Galaxy A Series Di mana tadi detonas welcome yang memang benar-benar menyambut ya Pergerakan pemain-pemain uh, R.K. Dan sekali lagi, sekali lagi Cyclopsnya disini yes. berfungsi dengan sangat maksimal Untuk Alter Ego, siapa yang mau coba dekat dengan dia ketika ada planet attack Yang berada di sekitar tubuh dari Cyclops bersama dengan Star Power Lockdown uh, Wow, dua kali untuk Cloudnya pun langsung terkena Sementara di bagian tengah ada satu insiden lagi yang dilakukan strike-nya tadi tentang Karo Cohen. Ruby pun mulai bergabung. Dilemparkan Selibo untuk kali ini. Ayo pedas nya Kode banget. Pakito pun menjadi korban. Wow. Oh my god. Pakito hilang. ditelan Bumi langsung begitu saja. Dia yang besar diberikan oleh sang Boy dan mereka Boy Permain dari tim mereka kali ini kehilangan poin. Tiga poin kembali diamankan. Lihat dengan di atas atas atas Leon atas Morbi. Tapi pelik setelah dimainkan. Bruce dari belakang ini masih coba bertahan dan itemnya kali ini ya penguasa silakan. Gila sih, itu Cyclops udah sakit banget. Enchanted, Concentrated, Genius One, kurang apalagi itu sudah sangat cukup sekali untuk membuat dia sustain dan bakal gak pulang ke base-nya sendiri. Dan ya. ini berbahaya untuk Arky Hoshi. Mereka wajib untuk bisa mendapatkan Cyclops tapi damage-nya tidak hanya Cyclops. Masih ada si uh, Harley juga. Gitu loh untuk ya. untuk Alter Ego sendiri. Ya, Arky Hoshi, mereka butuh waktu. Mereka punya... Tapi itu butuh waktu sampai dengan menit ke-15 atau menit kedua dua nanti ketika sudah punya Demon Hunter Suit bersama dengan Golden Star Waduh, itu planet attack -nya. coba tiap bentar nongol. Tiap bentar nongol itu 5 planetnya ancur hancur semua kalau badan kita kena. Belum lagi dia punya konsentral energi, Om ya. Pemilihan item yang sangat pintar di mana dirinya juga bakal sustain banget. Darahnya akan sangat-sangat meningkat -sangat sekali. Tapi sebelumnya, ini dia player god. Pilih by mandiri Sally Boy memiliki call tertinggi. Pauzian sekarang. All right Dan ini dia Berkat mereka membuka tabungan di By Living By Mandiri Dan menabung persilis mendapatkan 500 diamond Udah ada Sally Boy Di peringkat pertama dengan 7.000 gold hasil menabung di Living By Mandiri Tapi lihat Orange bakal coba pasar dari seorang Albert Dikeluarkan begitu saja atas tiberinya Nino nggak jadi masuk arah rumput Karena dia tahu di sana sedang ada para pasukan araki Hoshi sedang berkumpul Ya. Yep. Empat um. orang loh berjalan bersamaan lo kali ini. Mereka tidak mau berpisah. Adelia, Murtis siapa kayak kami jadi korban dari ejectornya. Belum ada yang mulai mendekat masuk. Sementara untuk Garas ya masih besar, masih gede, masih bisa mempertahankan staknya. Ada Mitchell Expert juga. Part, -part mulai diinisiat Albertnya. Hanya mengambil stak dari Art of Tiberi Belum ada inisiat tampan ataupun pertempuran jauh lebih besar. What? Apa yang terjadi? Baik banget, I'm offended ya! Berhasil langsung mendapatkan cloud ya Sementara Leon Murphy pun harus pergi ke bagian belakang Di tempat yang berbeda, ada amat dingin yang berkir, korban Pinsedikin lagi HP tersisa Tuna core strike-nya mengukul mundur perakan Sally atau Ataupun menahannya tidak bisa maju ke bagian depan lagi Oke, okay, bahkan we sudah diamankan. badan dari tim Alterygo seperti yang bakal coba untuk pasang menuju ke arah ini. Pin sudah kami. pin sudah datang. Dan bawa teman-teman siap bantuan. Sekarang kalian keluarkan Dan bahkan kali ini pin ini memilih untuk tubuh dahulu. Ahulu. Carsephone pun ternyata harus termakan. Flicker tak bisa digunakan. Bahkan Albert gak punya staff. Memang klub terlalu sulit di early game, Tapi kalau mereka bisa membawa ini ke lead game. Mungkin Alterygo is sport yang bakal terkena ganjarannya. Apapun Iya, iya, iya, iya. Cloud Light Game akan menjadi sosok yang sangat mematikan ya, Om Mawa, ya. Iya, sebenarnya benar. Dan juga dengan adanya tadi uh, barat ya, kalau kita lihat di sana tadi itu sangat-sangat menghentikan Pakito milik R7 ketika lagi melakukan inisiasi. Knockout Strike bisa coba untuk dilakukan, tapi ketika dia berada di sebelah atau di samping dari Barat pastinya Detoners Welcome Up. Detoners Welcome akan siap banget untuk menyambut Pakito sendiri. Belum lagi cukup banyak stopper-stopper kecil yang dimiliki oleh Alter Ego. Mereka masih punya Ruby dengan Nino yang kita tombol di sini Nino. Dengan I'm Offended-nya dan juga Downrun-nya membuat positioning. Dari Alter Ego sangat kuat sekali dan bahkan kali ini mereka akan mendapatkan mort seharusnya. Tanpa ada perlawanan sama sekali dari aran Kyuhoshi. Ya betul sudah didapatkan tanpa perlawanan seperti kata Oh Wawa Tapi itemnya kita lihat di sini dari sebarnya masih tertinggal jauh. Baru saja mendapatkan satu buah Hertasis dan juga. Ada Malefic Roar, tapi di sisi lain dari tim Alter Ego Esports bahkan seliboy dan Michael Boy sudah lengkap. Gak bisa langsung ditemangin begitu saja. Dia udah punya satu Bob Force, bakal lebih ngebut lagi jalannya dan spam kali ini yang dilakukan. Pasti penetnya nembus siapapun yang berada di depan. Even itu fin sekalipun Pak Pulu. Waduh, di Glep nya udah jadi juga. Udah full item ya untuk Cyclops nya di menit ke-11 ini. Cepat sekali pengumpulan gold ataupun seluruh item yang udah dia dapatkan lord berjalan di bagian tengah, tapi untuk item keseluruhannya Om, ini apa yang akan terjadi nih Om? Iya, RQH sih mereka lebih karena defense sih, karena kalau kita lihat ada dua Radiant Armor yang sudah oleh uh, R7 bersama dengan Finn dan itu bisa sedikit membeli waktu ya, untuk adanya serangan-serangan dari planet attack, tapi apakah tempat karena memang untuk seluruh item, 6 item dimiliki oleh si Cyclops? Wow, Oke, tapi ternyata dua serangan telah dikeluarkan, secara penerbit hmm. kaboy Tapi malah kehilangan Ini sepertinya menjadi Akhir dari di game yang pertama. Lihat di pasar dan langsung dan baru pemain masih jauh saya tapi sepertinya belum hmm. menjadi momen dari sudah hilang. Hmm. seorang Albert. Ini Oh di game yang pertama. Wow wow wow wow. Permainan